Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tim aktris Metro TV sedang ada di Bukit Aji Bugun. Jadi ini ada Abu Luka, Abu Luka, sama Yagri. Banyak yang mau tanya-tanya? Ah ngambil transport di mana? Oh, Pak Aji, non. Di Cipinang, kamu. de algo no